Wanita memiliki pesona yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya Pada dasarnya, semua wanita terlahir cantik dan mengesankan Setiap wanita pasti ingin tampil cantik dan elegan setiap saat Dan agar bisa terlihat cantik, tidak sedikit wanita yang memakai make up tebal Atau bahkan melakukan operasi plastik Demi mendapatkan kecantikan yang dianggapnya sempurna. Sebenarnya, ada hal lain yang membuat wanita terlihat cantik secara alami. Dan beberapa hal tersebut terdapat di wajah sejak lahir. Apa sajakah itu? Yang pertama ada di wajah dan bakal bikin kamu dikatakan sebagai wanita cantik. Adalah lesung pipi, percaya atau tidak, hampir semua wanita yang memiliki lesung pipi di wajah adalah seseorang yang sangat cantik. Tidak hanya cantik, wanita yang memiliki lesung pipi juga sangat terlihat manis. Wanita yang sering disebut cantik selanjutnya adalah wanita yang memiliki alis tebal. Dengan alis tebalnya, seorang wanita akan terlihat lebih anggun dan tegas Selain itu, wajah dari pemilik alis tebal juga akan terlihat lebih cerah, ceria, serta mengesankan Untuk kamu yang terlahir dengan dagu terbelah, sudah saatnya kamu mengakui bahwa kamu memang cantik Karena hampir semua orang mengatakan jika wanita memiliki dagu terbelah itu adalah wanita yang cantik wanita pemilik dagu terbelah ini akan terlihat semakin anggun manis serta mengesankan saat dia tersenyum satu hal yang ada di wajah dan bikin wanita menjadi cantik selanjutnya adalah gigi gingsul perlu kita ketahui Gigi Gingsul merupakan tumbuhnya gigi yang justru tidak beraturan Meski tidak beraturan atau cenderung melenceng dari tempat yang seharusnya Gigi Gingsul justru membuat wanita terlihat semakin cantik Bulu mata memang merupakan salah satu aset paling berharga Yang bisa membuat seseorang terlihat begitu anggun dan sangat cantik Berbicara mengenai bulu mata, ternyata banyak orang yang menganggap bahwa mereka yang memiliki bulu mata lentik adalah wanita yang cantik. Jadi, jangan heran dan jangan risau kenapa banyak wanita yang menggunakan bulu mata palsu di zaman sekarang ini. Wanita-wanita yang mempunyai kumis tipis rupanya banyak orang yang telah mengakui dan menganggapnya sebagai wanita yang cantik. Tak hanya cantik, jika dipandang wanita ini juga sangat manis dan seksi.